Pagi, anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat semua. Alhamdulillah, sehat semua. Nah, pagi hari ini cuacanya cukup cerah, ya, anak-anak. Ya, untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, Anak-anak baiknya kita berdoa dulu di sini: ada yang ingin memimpin? Oh iya, siapa namanya? Adit. Oh, Adit. Adit, ketua kelasnya, ya. Oh iya, silahkan dipimpin Adit Ayo. Terima kasih Adit Silahkan kembali ke tempat duduknya Nah Sekarang uh, Coba perhatikan Meja kalian apakah sudah lurus Dengan meja barisan depan Jika belum Coba tolong dirapihkan Supaya Lurus sejajar dengan barisan depan Nah jika sudah rapi kayak gini Sudah enak dilihatnya ya Iya Coba perhati Sekarang perhatikan pakaian kalian Dengan pakaian teman kalian Apakah sama-sama sudah rapi Coba lihat teman sebangkunya Iya Iya boleh dibantu Untuk merapikan baju bagian belakang Iya kalau sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik, silahkan duduk kembali. Nah, ibu ingin minta tolong ke kalian. Coba kalian perhatikan apakah teman sekelasnya sudah full lengkap semua atau ada yang belum? Ada yang belum masuk atau ada yang sakit? Coba masuk semua ya? Oh, izin satu. Kenapa? Sakit? Oh iya, siapa namanya? Siska ya? Siska. Oh iya, ini absen 30. Sakit? Oh iya, suratnya menyusul ya. Nah, alhamdulillah, berarti semua yang masuk di sini sehat. Nah, ibu ingin bertanya, apakah ada yang sudah tahu nama ibu? Uh, iya, belum ya? Iya, ibu baru ini masuk ke kelas ini ya perkenalkan nama ibu ibu Tasya di sini ibu datang bersama rekan-rekan ibu ya nak ya baik sebelum masuk ke pembelajaran ibu ingin bertanya di sini apa ada yang tahu nggak sih apa itu cita-cita ya baik karena semua ingin menjawab ya di sini ibu memiliki peraturan untuk bagi kalian yang ingin menjawab pertanyaan ibu bisa kalian angkat tangan terlebih dahulu. Setelah ibu tunjuk, baru kalian boleh memperkenalkan diri. Kemudian kalian menyebutkan jawaban kalian. Bagaimana? Kita ulang ya? Iya, kita ulang. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu cita-cita? Iya, yang di pojok sebelah kiri. Iya benar. Kamu namanya siapa? Roni. Iya apa? Apa cita-cita menurut Roni? Impian hidup. Iya, beli tepung tangan untuk Roni. Iya betul sekali ya Cita-cita itu bisa Sebagai impian hidup Atau target hidup Atau bisa jadi juga tujuan hidup kita Nah, cita-cita ini Sama dengan mimpi ya Cita-cita itu bisa menentukan Nanti kelak setelah Kita besar, kita Ingin menjadi apa? Ingin menjadi seperti apa? Ada yang ingin menjadi guru ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi dokter, ada juga yang ingin menjadi pilot ya. Iya, iya, jadi pramugari. Iya, benar pilot dan pramugari ya. Hmm -hmm. Nah, di sini ibu ingin tahu apa kalian sudah memiliki cita-cita? Hampir semua sudah tujuh tangan ya. Iya, di sini siapa yang mau menyebutkan? Apa sih cita-cita kalian? Iya, coba, yang di depan, siapa namanya? Amanda ya. Oh iya, apa sih cita-cita Amanda? Ingin menjadi dokter? Oh iya, T kenapa ingin menjadi dokter? Oh, ingin membantu orang lain, masya Allah. Mulia sekali ya, teman-teman ya. Mm -mm. Coba beri tepuk tangan untuk Amanda. Jadi kita sudah membahas sedikit tentang cita-cita. Selanjutnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Iya, biasa disebut dengan kompetensi dasar ya. Yang pertama itu adalah setelah membaca informasi dan diskusi, siswa mampu menceritakan kehebatan suatu cita-cita dari informasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah Membaca informasi dan diskusi Siswa mampu membuat Dan mempraktikkan percakapan e, Tentang suatu cita-cita Dengan memperhatikan kosa kata baku dengan benar Yang ketiga Setelah diskusi dan membaca teks e, Bacaan secara mendalami Siswa mampu Mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita Terhadap masyarakat dengan benar Yang keempat setelah diskusi dan membaca teks bacaan secara mendalam, siswa mampu menjelaskan manfaat cita-cita bagi manusia, alam, budaya, dan ekonomi dengan benar. Yang kelima, berdasarkan pengamatan, siswa mampu menjelaskan hubungan sifat bunyi dengan benda dengan benar. Yang terakhir, yaitu yang keenam, Berdasarkan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang percobaan sifat bunyi serta manfaatnya dengan benar. Nah, pembelajaran akan segera dimulai, dimulai dari rekan ibu yang bernama Ibu Ayu. Dipersilakan, Ibu Ayu. Halo anak-anak, aku -anak. perkenalkan nama ibu, Ayu Amalia Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran Ibu ada beberapa pertanyaan nih Nah yang pertama itu Pernah gak sih kalian mendengar bagaimana suatu bunyi suatu benda itu? Pernah gak? Ayo Pernah? Pernah? Devi, pernah? Mita, pernah denger gak? Oh pernah Nah bisa nggak kalian niruin suara bunyi yang pernah kalian dengar? Ayo bisa nggak? Ayo bisa nggak? Bisa nggak? Bisa Nah terusnya tuh benda apa aja sih yang bisa menghasilkan bunyi? Apa? Apa minta? Trompet Terus apa? Ayo Gendang Iya apalagi ayo Pianika juga bisa menghasilkan bunyi ya Nah Terus tuh kalian nanti kalau udah besar nih Nah, cita-cita kalian apa sih? Apa? Apa Anton? Polisi Wah, bagus Terus apa lagi? Apa? Mita? Apa? Apa minta Dokter Wah, keren Terus apa? Apa Devi? Apa ya? Guru Oh iya, nanti kamu mau jadi guru SD ya Oke okay. Nah itu tuh cita-cita kalian kan besar-besar nih ya Nah kalian tuh harus belajar nih yang bener biar bisa cita-citanya tercapai nah anak-anak materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Linda Nah silakan Ibu Linda baik saya Linda Kristina akan menjelaskan proses pembuatan kelompok Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat kelompok yang terdiri dari lima kelompok, yaitu kelompok A, B, C, dan E. Tiap kelompok, karena kita ada 25 orang, berarti tiap kelompok ada lima orang, boleh laki-laki dan perempuan sama. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan kalau kelompok ini adalah tentang kegiatan, yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini Yaitu kita akan bersama Melakukan percakapan seputar cita-cita Jadi proyek kita ini adalah tentang cita-cita kita semua Nah, aturan mainnya adalah Kelompok kita Ada yang terdiri dari kelompok pembuatan teks Percakapan dan trompet dari daun kelapa atau daun pisang Dan selanjutnya ada kegiatan sintet ada kegiatan di mana setiap kelompok harus uh, bekerja sama dalam menjelaskan cita-cita tiap teman antar kelompoknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa Julfa. Nama saya Salwa Julfa. Saya akan menjelaskan tentang menyusun jadwal. Jadi di sini. Guru memberitahukan bahwa kegiatan proyek akan dilaksanakan pertemuan kali ini dan pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya. Berikut jadwal siswa untuk pelaksanaan proyek. Yang pertama, kegiatan sesuai yaitu membuat teks percakapan tentang cita-cita pada minggu pertama, menginformasikan pada minggu pertama untuk menyediakan bahan alat untuk melakukan proyek pembuatan sumber bunyi berupa trompet yang kedua kegiatan itu membuat trompet dari daun kelapa atau daun pisang yang secara tersirat ada makna cita-cita dalam hasil proyek yang dibuat nantinya dengan instruksi di atas otomatis alat dan bahan harus disiapkan dan dibawa oleh siswa secara kooperatif pada pertemuan kedua pelaksanaan proyek guru menjelaskan pada siswa bahwa desain pembuatan trompet bisa dibuat sesuai kesepakatan kelompok masing-masing itu dengan desain desain di sini dalam artian ditinjau dari segi bentuk warna ukuran kualitas suara dan lain-lain. Baik selanjutnya akan dijabarkan oleh Elvi. Selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh saya Elvi Syahri. Setelah kalian mengetahui proyek yang akan kalian laksanakan, yaitu membuat teks percakapan tentang cita-citaku cita, -cita kubes, serta membuat terompet dari pelepah daun pisang atau daun kelapa. Silakan kalian kerjakan proyek pertama dan kedua dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok dua udah sampai mana? Bikin proyeknya? baru bikin project pertama iya gak apa-apa Di, tapi diperhatikan lagi tata bahasanya harus sesuai baik dan benar yang kedua saat membuat trompet diperhatikan lagi dalam menggulungnya Oke, ibu tinggal ya ibu mau melihat kelompok yang lain kelompok 3 udah sampai mana udah sampai membuat trompet tetapi trompetnya gak bunyi coba ibu lihat ini gulungannya belum benar, Nak. Teman-teman, digulung lagi yang benar dan ujungnya jangan terlalu rapat. Itu ibu lihat terla terlalu rapat, jadi suaranya nggak bunyi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke ibu tinggal ya. Kelompok 5 udah selesai, membuat projectnya. Sudah, suara trompetnya bunyi. Bunyi nyaring, baik. Teks percakapannya sudah sudah. Oke. Okay. Ibu tinggal ya. Ibu mau melihat kelompok yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ega. Nah, selanjutnya Bapak Ega meminta salah satu anggota dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan membacakan cerita cita-cita yang sudah kalian tulis kepada teman-teman dan kepada Bapak 5 ya, Delima 5 yang maju nah sekarang boleh diceritakan dari kelompok 1 sampai ke kelompok 5 bergantian sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah maju tepuk tangan lagi dong wah keren-keren hebat-hebat semua cita-cita yang sudah diceritakan teman-teman kita semua yang ada di depan dan buat yang tidak maju ke depan Bukan berarti cita-cita kalian tidak bagus Semua cita-cita yang sudah kalian tulis Yang tadi bapak bacakan Bapak muter-muter ke kelompok kalian Semuanya bagus-bagus Dan semoga kita semua tetap bisa mempunyai semangat Untuk menggapai cita-cita kita tersebut Amin Nah selanjutnya bapak meminta Satu anggota lagi dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan Namun Tidak boleh orang yang sama Dengan yang tadi sudah maju Loh untuk apa lagi pak Nah sekarang kita akan Mencoba meniup sebuah trompet Apakah teman-teman kita Dari masing-masing kelompok ini Bisa meniup trompet atau tidak Silahkan satu anggota lagi Namun tidak boleh yang tadi sudah. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mencoba meniup trompet tersebut. Coba dari kelompok 1, tiup Ya, bagus. Dari kelompok 2, coba ditiup. Dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 4 sekarang. dari kelompok lima yang terakhir oke okay, semuanya sudah menip trompet dan sekarang kita teman-teman yang duduk memberikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang maju nah sekarang kalian boleh silahkan duduk kembali bawa trompetnya aja itu buat kalian nah sekarang kita memberikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak tadi sudah muter-muter ke masing-masing kelompok gitu ya Bapak membaca cerita-cerita eh, tentang cita-cita kalian Disitu semuanya menurut Bapak Kalian mempunyai cita-cita yang luar biasa Cita-cita yang bagus banget Semoga kita bisa tetap mempunyai semangat ya Untuk menggapai cita-cita kita Gimana caranya Pak? Nah yang pertama untuk menggapai cita-cita kita itu harus tetap semangat dalam belajar Yang kedua Taat kepada orang tua Dan ketiga rajin untuk beribadah Betul Nah tadi bapak juga membaca Ada yang ingin menjadi dokter gitu kan Ada yang ingin menjadi tentara Ada yang ingin menjadi polisi Ada yang menjadi pemadam kebakaran gitu kan Bahkan tadi ada Bapak sempat baca dari kelompok 2 dia ingin menciptakan sebuah robot. Gitu, jadi dia nanti besar cita-citanya ingin menciptakan sebuah robot. Betul ya? Semoga semua cita-cita yang sudah kalian tuliskan nanti di kelak kalian besar bisa kalian uh, dapatkan. Gitu ya? Nah, selanjutnya. Uh, kita akan membahas trompet Nah tadi kan yang kedua itu kalian maju untuk meniup trompet Apa sih trompet gitu kan Nah trompet itu adalah sebuah alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup Dari tiup itu mengeluarkan suara Adanya perubahan dari energi angin dan energi bunyi gitu ada yang bisa menyebutkan, selain trompet, apalagi sih alat musik yang bisa mengubah dari energi angin menjadi energi bunyi. Nah, angkat tangan dong satu-satu angkat tangan. Ya, dari yang belakang, harmonika, benar. Kamu? Pianika, benar. Seruling, betul sekali. Klarinet. Oh klarinet yang ada di film SpongeBob ya, ya itu klarinet tuh sama aja kayak trompet sebenarnya. Tapi ya benar-benar juga. Ada apa? saksofon ya betul sebenarnya. Terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman uh, yang sudah mengucapkan alat-alat uh, musik tersebut. Kita berikan tepuk tangan kembali. Nah, sebenarnya pasti banyak lagi alat musik yang uh, dimainkan dengan cara ditiup, namun sekarang kita mempraktekannya dengan menggunakan sebuah trompet gitu dan bapak rasa semua dari kalian sudah bisa menggunakan trompet dengan baik dan benar, nah dengan cara ditiup secara perlahan, tadi ada tuh kelompok berapa gitu ya, tadi meniupnya Saking semangatnya, mungkin ya, saking semangatnya sehingga angin yang dikeluarkan terlalu besar dan menyebabkan suara melengking. Gitu, nah, dari sini kita juga belajar bahwa semakin besar tekanan angin yang dikeluarkan untuk trompet, maka suara dari trompet itu akan melengking betul sekali. Nah, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan bapak, yaitu Ibu Ruri. Baik, selanjutnya saya Rulia Aurelia akan menjelaskan mengenai evaluasi pengalaman Jadi anak-anak, setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda Seperti ingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi, menjadi pelukis, menjadi penyanyi, dan lain-lain Nah, begitu juga dengan kalian yang memiliki cita-cita yang berbeda dan beragam dan kita juga harus menghargai cita-cita tersebut Lalu kita juga dapat e, mencari tahu mengenai cita-cita kita Seperti dari internet, dari televisi, dari radio, dari koran, majalah Kalian bisa mencari tahu mengenai cita-cita kalian tersebut Nah, misalkan kalian tertarik menjadi guru, kalian bisa mencari di internet mengenai seorang guru, profesi seorang guru Saat kalian pulang nanti, coba kalian bisa berdiskusi dengan orang tua masing-masing mengenai cita-cita kalian Dan hal apa saja yang dapat mendukung cita-cita kalian ya untuk proyek yang kedua tadi sudah kita lakukan mengenai membuat terompet dari daun pisang dan daun kelapa kalian jadi mengetahui mengenai uh, cara pembuatan trompet tersebut dan juga mengenai sifat-sifat bunyi seperti bunyi dapat merambat melalui zat padat melalui zat atau benda cair, melalui benda gas Pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Untuk materi besok, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan wanita. Kalian pelajari ya di rumah. Untuk besok, sekarang sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Andi untuk memimpin doa. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aulia Latifah. Baik, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh saya, Ibu Aulia Latifah Rahma. Nah, setelah teman-teman mendengarkan presentasi dari setiap kelompok, Ibu ingin bertanya kepada kalian, suara apa saja yang pernah kalian dengar selain dari suara trompet tadi? ada yang bisa bantu ibu? menjawabnya? ya benar suara motor. selain itu suara kita tuh sekali betul. ada lagi suara TV ya benar benar sekali suara petir. nah Contoh-contoh yang telah kalian berikan kepada ibu merupakan contoh dari sifat-sifat bunyi loh. Misalkan seperti suara motor. Kenapa sih kita bisa dengar suara motor? Nah, hal tersebut terjadi karena bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Dan suara motor merambat melalui udara yang merupakan benda gas. Lalu suara kita Bagaimana ibu bisa mendengar suara teman-teman Dan teman-teman bisa mendengar suara ibu Ya, hal tersebut dapat terjadi Karena bunyi dapat diserap dan dipantulkan Untuk suara kita Bunyi dipantulkan melalui dinding Lalu juga ada suara petir Nah. Pernahkah teman-teman mendengar suara petir pada siang hari atau malam hari? Ya, apakah kalian tahu bedanya suara petir ketika pagi atau siang hari dengan malam hari? Baiklah, untuk suara petir di malam hari terdengar lebih keras daripada di siang hari. Ini terjadi... Karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang dibanding malam hari. Sehingga bunyi bisa lolos. Begitu saja. Jadi bunyinya tidak terlalu keras ketika pada siang hari dibandingkan pada malam hari. Wah, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu ingin bertanya. Pertanyaan terakhir sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini Mengenai percakapan cita-cita yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kalian Nah setelah kalian mendengar cita-cita dari teman-teman kalian Bagaimana nih kalian jadi bersemangat banget tidak untuk mewujudkan cita-cita kalian Alhamdulillah kalau kalian semangat Ibu juga ikut bersemangat Kalau gitu untuk mengajar kalian Nah Untuk teman-teman Jangan lupa untuk mengulang kembali Pembelajaran hari ini di rumah ya Nanti teman-teman bisa bertanya Kepada orang tua kalian Bertanya kepada ayah dan ibu Apa sih cita-cita ayah dan ibu Dan bagaimana cara mewujudkannya dan juga kalian juga bisa mendiskusikan cita-cita kalian kepada orang tua kalian. Kalian coba ceritakan kepada mereka. Mereka pasti bisa membantu kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian. Baik. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Terima kasih kepada teman-teman semua Untuk hari ini Semoga apa yang ibu dan teman-teman Sampaikan dapat menjadi Pembelajaran yang baik untuk kalian Mohon maaf jika ibu dan teman-teman Melakukan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh